kunci atas jangan dilupa di subscribe like and comment jika teman-teman hey subscribe to my channel and also press this bell icon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini sempat sembilan nah dalam video kali ini tuh proses pengerjaan mobil bak dan truk yang besar kemarin nih. ya kan tuh lagi proses pengerjaan oleh Umar Bakri tim atau mekanik dari Karsori Zak Ajo jalan bebas meter dua puluh bagi teman-teman yang berminat Atau dalam proses rehat Silahkan tinggalkan pesan cantik Di kolom komentar Kali ini Umar Bakri Lagi mengerjakan bagian nombek Kunci atas Jangan dilupa Di subscribe, like, and comment Jika teman-teman atau rekan-rekan Ingin menambah ilmu Tentang dunia pengelasan atau di bidang kerosori tuh mbak Bakri orang yang telah ahli dan profesional dalam proses pembuatan bak truk dan rehat bagian apa aja apalagi bagian cinta hahaha <tuh> tadi kerjanya next kita mampiri turun selai Otodu boleh turun Eh lama udah suruh turun. Karena gusur. di YouTube keluar dan Oh namanya tuh mobil derek. Wah, gede kali mobilnya Rehap. Ajar terus, Bro. Oke, terima kasih.